Yang, yang pertama pembukaan. dan kedua, Yang dalam oleh kita dari بسم الله و بحمله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل بالله من الشيطان الرحيم Is my love made of Ya, إِنْ تَأُمَّرَ حَقَّ تُقَعْتِهِ وَلَا تَهُوتُنَّ saya mari kita ini kita membaca tadi dan Wa ala alihim Al-Fatihah Muhammad al والوصول إليه والقراءة wala awliya sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna Tussalim wa Wa alasaiinna. A'la alasaiinna. Wa Wa alasaiinna. Wa alasaiinna. Wa alasaiinna. Wa alasaiinna. Wa alasaiinna. Wa وَأَنْتَ عَمِرُونَ فَتَرُوهُ فَنِوانَ فَتَرْجَعَ الْجِيْفُ رُوئيْنَا إِلَّا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنْتَ وَتَفْتَهَ عِينَ وَتَرْغُبَنَ وَتَعْلَنَ وَتَقْبَلَنَ وَتَقْبِلَنَ وَالْجَنِّيِّ يَا أُوْلَى يَا أَيُّوْهُ يَا أَيُّو terima Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. seluruh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Yang kami hormati uh, Bapak Kepala Lingkungan Kelurahan Yang kami hormati Bapak Kepala Lingkungan Kermat Degu Timur, Kelurahan Sanubaya Selamat Degu Timur Yang kami hormati pula Bapak Kepala Degi Imanusir Ingkatan Purna Bakti. Dan yang kami hormati juga Pecerama kita pada malam hari ini Ustadz Masri Kihak Dan hadirin-hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah ta'ala yang telah memberikan kita nikmat rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita pada malam hari ini bisa dapat berkumpul di tempat ini. Karena banyak yang mungkin tidak bisa hadir pada malam hari ini uh, karena kendala cuaca juga. Maka kita yang bisa hadir di tempat ini untuk bersilaturahim, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucap alhamdulillah al Karena Allah berfirman bahwa polirum diibadai sang sedikit di antara nama-nama yang bisa bersyukur. Dan itu jelas kalau Allah berfirman itu tidak mungkin dia berbohong. Yang namanya polir itu benar-benar sedikit. Tidak banyak Maka salah satu Tanda kesyukuran kita Para malam hari ini adalah Menghadiri acara Mirab Dedeki Madudin Yang kedua Kedua kalinya kalau kita hukurkan salam besar dan salam Kepada jenungan alam Nabi besar Muhammad SAW Karena berkat Beliau diutus di atas muka bumi ini Kita bisa uh, Mengenal yang namanya intahnya Islam indahnya persaudaraan dia jika di waktu itu Nabi Muhammad tidak diutus di atas bumi ini maka mungkin perempuan-perempuan dia Arab itu tidak ada karena perempuan waktu itu dikubur hidup-hidup oleh bangsa Persia kenapa karena tidak ada kebanggaan kebanggaan mereka adalah perang jadi kalau Lahir perempuan, dia berlibur-libur biru, anaknya. Tapi kalau dia lahir laki-laki, mereka berbangga. Kenapa? Karena laki-laki itu bisa menjadi penerusnya menjadi penguasa. Maka, bersyukurlah kita uh, atas kehadiran Nabi Muhammad SAW. Uh, dan kita berdoa semoga semua kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin, ya Rabbal 'Alamin hadir yang berbahagia uh, kami dari panitia uh, mengucapkan terima kasih banyak atas kerawuhannya atas kesempatannya bisa hadir pada malam hari ini uh, karena uh, mengingat cuaca juga yang kurang mendukung ya tapi alhamdulillah kita bisa hadir uh, bisa tahu di sini bersama-sama bersatu rohid karena salah satu uh, Bapak kan memperpanjang umur Dan mendatangkan rezeki Jadi kalau Orang banyak temannya itu Banyak rezekinya Gitu Ya jadi dan begitu juga kami juga Dari panitia meminta maaf Jika mulai dari sambutan Sambutan kami dari awal masuk hingga, hingga pada nanti selesai acara Yang tingkah laku kami mungkin Menyimpuh hati Ya menyingkung hati bukan hanya menyingkung perasaan tapi menyingkung hati karena uh, perasaan itu tidak bisa diceritakan hanya bisa dirasakan ya yeah. maka dari itu kami mohon uh, maaf yang sebesar besarnya dan pada uh, kali ini kami juga uh, membawa tema uh, sebarkan pesan-pesan yang -pesan diukurkan yeah. Sesuai keperluan Al-Qur'an Jadi ini, tema ini uh, Menggambarkan saat ini gitu. Banyak sekali dari kita Karena berbeda Pandangan, berbeda Pemahaman Kita akhirnya mengusuhi dengan kita Mengusuhi saudara kita Bahkan yang sesama musuh Kan itu tidak boleh Atau ada yang satu, satu dua tahun itu kan Apa namanya? Uh, mengusuhi uh, tetangganya, ah itu tidak boleh. Karena batas kita tidak sampai. Itu dalam Islam itu hanya tiga hari. Selebihnya itu dosa. Tiga hari itu kita memikir-mikir, saya yang salah atau yang salah. Maka sebaik-baik orang yang punya masalah yang paling dulu mau minta Itu ya, jangan sekali-kali apa namanya? Merasa malu, minta maaf. Di sini uh, hanya saat inilah posisi dimana meminta maaf itu uh, meminta itu lebih mulia daripada memberi. Kalau sedekah, lebih baik yang memberi daripada yang meminta. Tetapi kalau dalam hal maaf, yang lebih baik adalah meminta, bukan yang memberi. Jadi, lebih, lebih besar laranya para yang minta walaupun dia uh, apa namanya bukan salah duluan nah gitu. dan itu sulit bagi kita sulit kan? ya sulit ya. makanya kalau kita renungi bahwa Allah itu maha pengampun maka kita akan cepat memaafkan orang Allah itu mudah dan caranya kita maaf beristihbar obat, tapi kalau manusia mungkin satu dua hari belum, atau masih disimpan? Tentangnya, ya, yeah. disimpan. Tentangnya turun, menurut terus sampai keturunan menuju Nah, itu tidak boleh. Ya, yeah. mungkin itu saja. Uh, apa namanya? Bola uh, dari kami uh, dari dan acara ini juga akan dimulai, uh, sudah dimulai dari tadi sore, Bagi yang lengkap, ya mabit uh, hingga besok jam 10 untuk yang mabitnya dan yang sekarang ini adalah ada inti daripada beliau terik dari Mahmudis yang kedua tahun. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala uh, akhirul kalam. Wallahul muwafiq warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. untuk berkomunikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampak, ini para satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinas wa ala umumid dunia wabdil Fasalatu wassalamu ala ashraqil anbiya wal wiserin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa salli'i akma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan terhiliakan orang tua kami uh, yang kami hormati Ahina ahinafillah Ketua TPG IPB Imaduddin tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir para pemimpin, para ustaz-ustazah TPG Imaduddin yang kami hormati dan yang kami muliakan para berkata ibu-ibu wali satri atau wali murid tbq imaduddin dan yang berbahagia pada malam hari ini anak-anakku sentri satriwan tbq imaduddin Alhamdulillah wa pada kesempatan malam hari ini yang sangat berkah ini di tempat yang berkah ini kita bisa bersilaturahim berkata muka bermuatnya dalam rangka mengingat atau mengenang atau milad ya namanya uh, milad kedua hari jadi hari jadi dulu setara madinah hari jadi TPQ di Madubin TPQ di PP dikatakan purnama ya yeah. di Madubin yang uh, kedua alhamdulillah Sampai saat ini, sampai tahun akhir tahun ini, berjalan dengan baik untuk menghidupi anak putra-putri kita. Alhamdulillah, wassalamualaikum. Selalu kita bersyukur terhadap Allah SWT sekali lagi dengan ucapan alhamdulillah, Kemudian selawat dan salam selalu teriring, terucap kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini dengan silaturahim kita pada malam hari ini kita mendapatkan syafaat beliau Bapak Ketua TPQ, Bapak Ustaz, Bapak-bapak wali murid dan anak-anakku yang kami hormati, Uh, dan banyak kami ucapkan sama kesambutan ya nyanyi uh, Alhamdulillah TPG Imadudit ini dari tahun ke dari dua tahun beroperasionalnya TPG ini uh, selalu eksis setiap hari mendidik putra putri kita dan mudah-mudahan berkat dukungan para wali murid, bapak ibu saudara TPG ini selalu berjalan ke depannya Sesuai dengan hajatan, niatan kita semua Untuk mendidik putra putri kita setiap hari Karena di dalam kehidupan kita Bernegara, bermasyarakat sangat kita pahami dengan keadaan kita sekarang ini banyak sekali tantangan dan godaan yang merasuki yang mempengaruhi putra-putri kita untuk itu kita tidak rugi menyerahkan anak kita di TK untuk belajar khususnya belajar ilmu ilmu agama ilmu Al-Qur'an untuk membentengi kehidupannya di dalam uh, kehidupan sehari-hari. Seperti kita ketahui, dengan teknologi yang sangat cantik seperti saat ini, sangat cepat informasi mempengaruhi putra putri kita. Untuk itu kita sama-sama dari pendidik di sini maupun murid-murid menjaga aktivitas anak kita sehari-hari. Kami ucapkan kepada Ibu dan Bapak, terima kasih juga yang telah uh, menyerahkan anaknya di sini uh, mengaji, menuntut ilmu. Sangat berpengaruh juga di dalam lingkungan, khususnya di dalam kebutuhan ini dan umumnya di Kelurahan Sambu Bayar, uh, DPK, dpk sangat berpengaruh. Sangat, apa namanya, sangat berpengaruh dan sangat bermanfaat bagi tidak laku kehidupan anak-anak kita. Untuk itu mari kita manfaatkan tempat dan waktu ini untuk selalu mensupport, uh, mendukung anak-anak kita untuk belajar di DPD. Karena kita sebagai orang tua ibu bapak adalah anak ini adalah amal jariah kita. Jadi amal jariyah ini nama jari. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Karena kita didik anak kita, kita serahkan anak kita di tempat mengajinya ini, kita setelah meninggal dunia selalu ditransfer, selalu dikirimi doa-doa, eh, pahala-pahala, walaupun eh, amal walaupun kita sudah meninggal dunia. Jadi amal jariyah Adam, anak-anak tinggi, mengerjakan suatu kebaikan, mau minta pahala. Begitu sebaliknya kalau kita didik dengan tidak baik akan memperlihatkan kehidupan yang melanggar norma-norma agama mau timasnya. Kan. Jadi mari kita didik anak kita, kita serahkan anak kita untuk menuntut ilmu agama yang setinggi-tingginya dan seluas-luasnya. Jadi sekali itu adalah sebagai motivasi kita. Ibu, Ibu, Bapak-Bapak, Satri. Kemudian, kaitannya dengan kepemerintahan, uh, pemerintah kita menghimbau uh, berhubung karena cuaca pada tahun akhir tahun ini sangat ekstrim. Jadi, ada peringatan dini dari pemerintah kita untuk selalu hati-hati bila keluar rumah, namun tidak perlu lalu diambil untuk pelapan, tidak jangan terlalu bertahun-tahun. Ah, jangan dari lor. Sudah pemerintah mengingatkan kita untuk kembali rumah diukuran tahun ini sangat ekstrim cuacanya. Artinya ekstrim itu tidak terduga-duga, seluruh seluruh hujan, seluruh seluruh angin. Nah, jadi namun tidak perlu lalu tetap untuk kembali. Kita perlu. Satu tahun dari Januari 2022 kemarin kita mampu apa yang pernah kita lakukan terendongan, kebaikan apa yang pernah kita lakukan dan kita tingkatkan ke 2023 kebaikan-kebaikan apa yang pernah kita lakukan. Dan jadi kita merenovasi balik, -balik teringat-ingat masa lalu yang pernah kita uh, lakukan, lamunawah bagus terpenting lebih bagus lagi. Itulah. Jadi, mau beda perut pulau, lalu Ini tersebut balik karena mau kan pemerintah. Terpuluh-puluh balik, karena cuaca distrik kita tahu hujan angin sebelum-sebelumnya datang. Ah, ya, Sita, dia ya, simak peringatan kita sih. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, di Kelurahan Satu Bayang. Nah, untuk uh, lingkungan, kita jaga kebersihan, karena musim hujan nih ada jentik-jentik nyamuk dan lain sebagainya mari kita bersihkan rumah kita masing-masing lingkungan kita masing-masing uh, jadi kita jaga kebersihan uh, rumah tempat kita masing-masing agar kita sehat semua nih jadi karena uh, musim hujan jentik-jentik nyamuk dan lain sebagainya mungkin ada uh, apa namanya bak mandi kalau dikontrol atau takat ini namanya PDI Perjuangan bilang tahunan, tempura-tempura, dan lain sebagainya. Tolong kita uh, diteliti untuk mencegah penyakit-penyakit uh, yang ditularkan melalui jentik-jentik nyamuk. Uh, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih juga kepada penelitian yang telah menyelenggarakan hari jadi atau Mila PPG IPP 50 Puluh ini mudah-mudahan ke depan nanti tpk ini lebih eksis lebih uh, luas uh, jangkauan ilmu yang diberikan kepada anak-anak kita mudah-mudahan dengan kesabaran uh, para pendidik mudah-mudahan ilmu yang didapatkan oleh anak-anak kita menjadi berkah amin amin ya rabbal alamin Uh, demikian yang perlu kami sampaikan, mohon maaf bila ada dengar uh, kata-kata kami -kata -kata yang kurang Wallahi trafiq wa la hidayah, wallahul wafiq wa la hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton kepada pekerjaan dan terima kasih, terima kasih. Sambutan yang Sengaja pindah supaya ditanda, ya. ditanda supaya enggak biasai berburu karena ini ya. pada asing, kan? kalau di tanda gurunya e, karena memang apa, e, menyerahkan anak ngaji atau belajar atau apa sajanya itu harus pas gurunya itu harus pas harus kita tahu sebagai orang tua juga harus kita tahu ya siapa guru anak kita dan sebagainya supaya e, tidak ini nanti pemahaman anak-anak kita itu itu yang terjadi banyak yang terjadi sekarang bahwa pemahaman eh, tentang belajar di mana kita belajar itu harus kita pahami betul supaya tidak membawa paham yang aneh-aneh ya. baik bapak ibu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang tiang hormati saudara Tiang yang kebetulan dia beliau nasibnya sangat baik yaitu menjadi kepala lingkungan Padahal Tiang yang sama sekolah dulu ya tetapi beliau nasibnya lebih bagus menjadi kepala lingkungan ya, ya kalau Tiang ya ini guru kepegi sudah ada. ya kahin alkirong alustas masri kih eh. SPTI Beliau adalah uh, senior Tiang, kakak Tiang, saudara Tiang, kadang juga menjadi teman Tiang. Ya. Jadi banyaklah fungsinya. Ya. Uh, yang sangat Tiang hormati juga, Bapak-Ibu, Wali, Santri dan Santriwati, PT. Ima yang mudah-mudahan semua ikhlas menyerahkan anaknya mengaji di sini, ya, e, karena ikhlas itu sangat penting, Bapak Ibu. E, dengan keikhlasan, kita e, ini menyatu. Hati kita itu menyatu. Ada chemistry, lah, kalau bahasa sekarang itu ada chemistry antara anak dengan orang tua, orang tua dengan guru dan sebagainya itu ada ikatan, ikatan kuat. Anak-anakku semua, santri dan santriwati yang selalu kami banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunia umuriddunyaw wa ad wa ala alihi wasahbihi wa Amin. tidak lupa tadi mengucapkan terima kasih juga dan rasa hormat kami kepada teman-teman ya para asatiz ustazah yang telah eh, selama ini bersama anak anak kita untuk belajar di tempat ini pertama-tama mari kita panjatkan puja puji, puji syukur kita dahsyat Allah subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak macam nikmat ya. Dan nikmat yang terbesar Salah satu nikmat yang terbesar Yang kita rasakan saat ini Bahkan orang mali pun Menginginkan sekali nikmat ini Yaitu ni'ahmatul ijad ya. Karena dengan kita wujud Dengan kita ada kita bisa beriman, kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala namun nikmat hidup itu sendiri tidak bisa hanya hidup saja karena ayam juga hidup ya ayam hidup, bebek hidup nah maka kita menyempurnakannya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selamat serta salam kita hadiahkan kebijakan alam nabi besar Muhammad Shallallahu wawalai salam yang telah membimbing kita, yang telah menunjukkan kita jalan dari jalan ke kegelapan yang disebut tadi oleh teman kami, itu sebagai uh, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, di mana pada zaman itu uh, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. bukan tidak bisa matematika. Orang-orang yang milih itu kita pinter, pinter bapak ibu ya, cuman tidak tahu mana benar, mana mana salah, membunuh dikatakan benar. Itu bukan tidak bisa matematika ya, bisa dia matematika, bahasa Arab bisa dia bahasa Inggris bisa, <guruh> karena di Arab juga tempatnya kan bisa bahasa Arab. Nah, e, tentu kita sangat mengucapkan terima kasih kepada nabi kita dan mari kita bacakan salawat kepada beliau dengan nafas Allahumma saluki ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad. semoga Allah dimana amal ibadah kita ditimbal oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita mendapat kesabaran dari beliau amin ya robbal alamin bapak ibu yang kami hormati uh, malam ini adalah sebagai rangkaian, ya, rangkaian dari kegiatan mila atau kalau kata Pak Kepling tadi, hari jadi. Karena banyak macamnya, ya, ada hari jadi, ada mila, ada apa lagi? Ulang tahun, ya, ada ultah, macam-macam istilahnya, tetapi tujuannya sama, ya, yaitu memperingati, memperingati eh, lahirnya. PPQ atau tempat pendidikan Al-Quran Taman Pendidikan Al-Quran Imanuddin PPQ PB Yang tahun ini adalah tahun kedua Dan Alhamdulillah dari dua tahun ini Capaian kita Sangat menggembirakan. Yang pertama Kemarin pas MTQ Saya yakin Bapak Ibu juga Mengetahui ada seleksi MTQ Tingkat kelurahan yang berlangsung di masjid, ya, di masjid Jami uh, kita ikut dan alhamdulillah ada ambil di sana. Artinya, adik-adik kita, anak-anak kita, ada juga yang memperoleh juara berapa? Juara tiga, juara tiga, ada juara juga, juara berapa? Zayan, tiga, alhamdulillah. Ya. Kemudian di perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW kemarin kita juga banyak mendapat uh, juara ya. Uh, ada juara tahfizul Quran, uh, ada juara ini Nasr kalau bahasa kita tilawat ya tilawatil Quran itu juara satu. Ada lomba LCC, cerdas Jerman, juga juara satu ya. Jadi banyaklah, alhamdulillah ya. Uh, ini adalah capaian, capaian. Kemudian uh, berikutnya, Bapak Ibu mungkin mengira kalau di titik ini hanya isinya dari rebahan tepi saja ya. Ternyata tidak, Bapak Ibu ya. Ada yang dari Paco, ya. Dari Laka, dari Jela. Dari Permis, Permis ya, Permis dua di Selong ada dari kebun talo, ada juga dari kompleks Muhammadiyah, ya dari kompleks Muhammadiyah ada juga dari kebun tatan, Tata, ya, kebun Tata, eh, sudah menyebar lah, sudah menyebar dan itu alhamdulillah eh, kita di sini eh, sangat menghargai itu semua walaupun kadang anak-anak kita ini tidak jelas tidak jelas itu Bapak Ibu bisa lihat sendiri ada yang main-main yang... tapi kami senang sebagai guru ya kami senang untuk mereka mau main di sini tidak main di taman ya. di sini mereka bebas main kami tidak marahi kita. mereka main silakan main dan selama mereka main di sini kita bisa arahkan ketimbang mainnya nanti di tempat-tempat yang lain kalau di TPG mereka main dengan cepat kami bisa mengarahkan, oh ini baik, ini tidak baik. Ya. Nah itu prinsip kami di sini, dan lewat kesempatan ini kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya selama dua tahun, anak kami menuntut ilmu di sini mungkin ada salah juga dari kami sebagai guru ya dari mewakili teman-teman karena tidak semua teman-teman ini tua ya kalau sudah tua kayaknya sabarnya itu lebih lebih bagus tapi ini ada juga yang masih muda-muda ya ketika apa namanya melihat anak-anak kita juga sedikit melenceng misalnya suaranya itu agak keras gitu ya jadi tapi kami tetap mengambil kesimpulan bahwa itu adalah hal yang bayar, ya. hal yang karena jiwa ini kalau tidak diasah semakin tua semakin tahu yang namanya bijaksana kalau masih muda-muda itu yang yakin, sabarnya itu sulit ya, mungkin bisa bapak ibu lihat lah di rumah masing-masing Bagaimana kita kalau tidak ada nasi misalnya kalau dia pulang tidak ada nasi Saya dia yakin agak marah gitu ya Agak marah karena level sabarnya itu belum Tapi kalau bapak-bapak orang tua kami di sini Kalau pulang kerja tidak temukan nasi di rumah mungkin agak sabar Agak sabar Agak sebaliknya gitu. nih Tapi tiang yakin agak sabar lagi gitu ya Sabar oh yang mungkin belum Masa Tapi kalau anak-anak kita yang masih muda ini Perlu bimbingan Bapak Ibu ya. Perlu bimbingan, perlu hati yang lapang Untuk membina mereka ya. uh, Karena uh, Kami ini sebenarnya Guru itu level yang sekian, ya Yang pertama yang harus membina itu Adalah Ibu Ibu ini yang paling penting Dia berperang Sangat penting dia kehidupan anak, anak kita itu Kalaupun Madrasah pun pulang Ya, bahwa yang namanya ibu Tapi ada juga yang menafsirkan ibu itu adalah lingkungan keluarga ya, Lingkungan keluarga selain memang yang betul-betul ibu Juga lingkungan keluarga Ada bapak, ada saudara di sana Itu juga mempunyai peran yang penting dalam e, mendidik anak-anak kita ini Sahabat so, ibu yang kami hormati Tidak banyak yang, yang ingin sampaikan hari uh, kita sama-sama membimbing anak kita ini dalam belajar ya dalam belajar. Uh, dari sekian siswa atau santri dan santriwati kami itu kebanyakan anak kecil juga ya kebanyakan anak kecil yang masih baru belajar membaca al-quran. Dan alhamdulillah dalam setahun ini dalam setahun itu ada yang sudah pindah ke Al Qur'an juga ya banyak jumlahnya banyak tidak tidak satu dua tidak tidak lima lebih dari sepuluh malah ya yang sudah sudah pindah ke Al Qur'an ya karena uh, santri dan santriwati di sini itu pulang pergi artinya ketika ketika uh, sekolah mereka pergi mondok juga akhirnya agak sepi di PPG artinya sepi itu di bawah 100 lah tapi kalau mereka pula, itu malah lebih di atas uh, 150 atau 200. Nah, uh, tapi ini kami paham betul karena menuntut ilmu itu tidak hanya di, di untuk agama, di umum juga uh, perlu ya ditingkatkan belajar matematika, belajar IPA, bahasa Inggris dan sebagainya itu harus juga diketahui oleh anak-anak kita selain ilmu-ilmu uh, agama. Nah. Uh, salah satu yang paling yang paling kami sulit ya uh, dan itu tetap kami belajar di Mbak juga uh, tentang di aturan itu ada bab namanya bab, bab wako yaitu bab di mana kita bisa berhenti kita bisa uh, melanjutkan karena ini uh, walaupun anak-anak uh, kami banyak yang apa kapal tiga juz lima juz tetapi kadang di wakok itu sulit di wakok itu sulit kalau di mas khosir dulu maka saya yakin, sudah pasti betul ya apalagi di tanwin banyak yang sudah pasif tetapi khusus di bab itu masih masih uh, kurang gitu ya karena uh, wakok ini tanda berhenti misalkan saja ada ada sungai di depan kita kemudian kita lari dari belakang dengan kencang nah kalau tidak ngerti bahwa wakob mungkin kita akan maju ke sungai tersebut maka otomatis kita terjebur ya ke sungai dan itu akibatnya fatal begitu juga dengan mempelajari uh, wakob di uh, Al-Qur'an gitu, ya. nah ini terus kami didik, kami juga sebagai uh, para guru di sini terus belajar uh, menikmati ilmu dari teman-teman kami, dari para guru, ya tetap kami mengupdate dirilah untuk belajar. Terakhir Bapak Ibu, sebagai Kepala TPG di sini, yang juga selain berterima kasih, yang juga memohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di nanti Bapak-Ibu karena ini sebetulnya acara anak-anak ya acara anak-anak acara kita silaturahim, saling kenal-kenal antara wali yang satu dengan wali yang lain wali dengan guru dan seterusnya ya sehingga nanti karena banyak kalau tidak dikenal itu kadang mikir Uh, orang lain gitu ya. Tapi kalau sering mengenal, oh ini ternyata yang ngajar di PPG dan sebagainya maka Insya Allah tidak apa, tidak akan menangkap yang lain lain. Uh, terima kasih Bapak Ibu dan terakhir mungkin kami akan uh, memberikan uh, piagam nanti ke, secara keseluruhan kepada anak-anak kami yang sudah pindah ke al uh, kemudian yang sudah kapal uh, dari satu juz ke dua juz. Dari belum hafal ke satu jus, dari dua jus ke tiga jus, dan seterusnya. Kami semua akan memberikan uh, sertifikat, ya. Uh, namun untuk malam ini, simbolis saja ya beberapa orang, ya. Mungkin uh, silakan dibacakan siapa yang akan. Untuk penerangan sertifikat, pada telah oh, Dan, dan kepadanya Saya melihat Muhammad Atau sudah Dua jenis Sudah Dua Kemarin Sudah bisa Sekarang sudah Dua Luar biasa Luar biasa Kemarin tidak bisa ngaji, sekarang udah dua juz. Salamualaikum. Ya. Nah ini uh, perwakilan ini anak kami juga Nabila. Ini dari alif bata ya ke alquran, kemudian ini dari alquran ke ke jampal dua juz baik like, uh, ini secara simbolis kami berikan mudah-mudahan bermanfaat nanti kalau ada kegiatan di sekolah ditunjukkan saja ini insyaallah ya uh, berguna ya ya Bismillahirrahmanirrahim anakku Naila silakan Uh, diambil ya, uh, mudah-mudahan bermanfaat Ini bukan apa-apa Ini sekedar uh, penghargaan dari guru-guru juga ya uh, Apa namanya uh, Sudah Berjuang sehingga bisa Menghafal rumah keren ya Terima kasih ya Ya selanjutnya Nabila nah, Nabila kemarin masih alik batas ya Sekarang sudah um, ini sudah Al-Quran ya Malah sudah 7-11 Tiga ah, Luar biasa Terima kasih ya ya. Ya, ya, ya, 4. ya silakan Ya Ya, di... o, ya. Untuk, ya? Untuk. ya. Jakarta Kota Terima Ya, terakhir eh, kami mohon kesediaan nanti Alfin Alkiram al Ustaz Nasri IK S.Pd.I untuk menyampaikan maujizatul hasanah ya eh, kepada kita eh, tentang pentingnya eh, hidup bahagia, eh, berilmu dan eh, rajin dalam belajar ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kepada ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekaligus gede di halim sempurna inna allah wittrum yuhyeb wiksal awqamahallahu alaihi wasallam kalau sesuatu yang baik biasanya Allah subhanahu wa Taala suka Allah maha tinggal dan suka yang ganjil ganjil sekali lagi kompak jawab salamnya supaya tidak ada yang perlu budi sama saya kalau tidak dijawab salamnya berarti sudah berhutang Ananda berhutang kalau tajak salam Karena mengucapkan salam itu hukumnya apa? Mengucapkan salam hukumnya sun? Dan, kalau menjawab salam itu hukumnya? Waii. Apa itu wajib? Laman tergawih ya, mau paham? Laman tergawih, betul. harus ditangani jadi menjawab salam itu hukumnya wajib kenapa wajib supaya tidak berhutang budi dan kebaikan kepada orang yang berikan kita doa dan keselamatan serta Kali kalian sekali jawab semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa ahdath yang sama-sama kita Bapak Kepala Perubahan timur Timur, perubahan Surabaya, bapak pimpinan TPKI Nema ya, yang semoga sama-sama kita hormati, hadirin para wali santri, anda semua yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kahfiat panjang umur, biarlah oleh Allah Subhanahu wa ala. amin alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita sama-sama panjatkan -sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala Azza pun kita pada kesehatan, keafiatan sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita pada selalu masih diberikan kesempatan untuk menikmati sisa-sisa umur kita diberikan kesehatan, keafiatan dan kesempatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah merupakan nikmat yang paling besar. Nikmat paling balik belasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam semua hadisnya yang tidak bisa ditutupi dan diganti dengan apapun, walaupun emas sebesar gunung Rejani tidak ada satu pun manusia yang mau apa nikmat terbesar paling muslim dan orang-orang Allah Subhanahu wa taala adalah umur panjang setelah iman dan taat. Umur panjang, umur panjang. Sehingga disebutkan oleh baginda yang mulia, baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abu Muslim dalam satu hadisnya mengatakan, "Khairun Nas mantola awru wa hasuna amalu". Ya, Ananda dengar enggak Eh, Ananda itu yang bicara dari sini, Arab sini. Ya, Khairun Nas mantola awru wa hasuna amalu. Orang yang paling beruntung, orang yang paling hebat dengan si paling beruntung di dunia, dengan si paling ageng kata Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, sallam mantaw ala umurku dengan sifat ikanin sifat Allah subuhu wa Allah subhanahu wa ta'ala umur panjang wakasuna amalit in bagus endah amal pegawainya wik dengan pilih umurnan jih wik pilih umurnan pun ini tahu ya ya kenapa umur yang panjang dia tidak bisa dapatkan apa-apa padahal Ukur yang banyak itu nikmat yang luar biasa. Apabila kita bisa memaparkan dia dengan sebaik-baiknya, sekecil apapun nikmat itu, kalau kita pergunakan dan kita syukuri, <tuk> dan natun, firman Allah, insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuk> dengan orang yang paling beruntung, orang yang paling gagah kalau dia laki-laki, orang yang paling cantik kalau dia perempuan adalah orang yang dianugerahkan umur panjang oleh Allah subhanahu wa taala perjuangan kecantikan kurma perjuangan kegagahan ke kalau dia dia pagi sudah meninggal lagi meninggal dunia meninggal dunia kemudian Rasulullah saw mengajarkan wassalamu'alaikum wa salam orang yang paling jahat orang yang paling buruk yang paling jelek di dunia ini kata Rasulullah orang yang diangkatkan berpanjang oleh Allah Subhanahu wa akan tetapi hukumnya senantiasa selalu dipakai untuk melakukan hal-hal yang, yang menjurus kepada kepada Allah Subhanahu wa sehingga harapan kita semua di bapak-bapak semua adik-adik. Mari kita manfaatkan umur ini untuk terus mengisinya dengan lebih baik dengan berbagai macam jenis jenis pengetahuan. Karena juga di dalam sabda Rasulullah saw. yang lain mengatakan La terzuluhu kada hatta ala hatayus ala'an arba. Lalu, lamontuah mati setelah seluruh manusia mati. Tidak ada satu pun yang hidup. Kemudian kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dida dari dalam kubur kita. Tidak ada satu pun manusia yang bisa melangkah ketika dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya masing-masing. La ta'zulu wa la man 'adhi hatta yus'al 'an Tidak ada satu pun di darah kita tahu. Begitu kita dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan Allah Subhanahu wa tidak ada satu pun yang kita bisa menganggap sebelum anta yus'al 'an al-alba. kita sudah ditanya tentang ta'allu Allah Subhanahu apa tanda-tandaan ini? Ya, bukan yang ditanya pertama kali adalah suamimu, orang kaya tidak. Dulu kamu punya mobil berapa? Ini tanda-tandaan Bertikat tidak. Berikat daru mobil itu. Ya. Berapa banyak kuda mu? Pira luas hektar taman? Ini tanda-tandaan ini di wanita, Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an ufri -no fi ma tentang umur tah ya tentang umur yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kamu habis jam 12.00 yang sudah diberikan sekian puluh tahun itu dipertanggungjawabkan kepada di Allah Subhanahu wa taala ya tentang umur kalau umur tambah binur tambah apa enggak itu ya tulang dulu doang kita dapat tubuh sepeda motor sakit seduh jadi, yang pertama kali ditanya nanti pada hari kiamat, setelah kita dibangkitkan oleh Allah adalah anhumri, tentang umur lima Setelah umur yang kedua, lima ya, tentang jasad, kekuatan fisik kita selama kita hidup panjang umurnya kemudian sehat badannya muzir, di rumah sakit lima abla kesehatanmu jadi mana kamu habiskan dia ya kekuatan keperkasaan tubuh hebatnya jasmani di mana kamu habiskan lagi lima abla yang kedua itu yang ketiga adalah wa antelmi lima anila dihi yang ketiga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah tanda ilmu فيما عملي. Lembete oneng yang ilmu, siswa pelajarina. Tau na hukumna namun dengan ini wajib menutup aurat lagu apa Ya. Bukan sekedar tidak menutup aurat kepalanya, tapi sudah lebih pada wanita yang pakai memakai celana pendek laki-laki, pakai baju kurung. Tercuma deh. Luaran dengan dinner rolling seluar kota ketimbang dengan mama nyang daster. ya Wah wahan yang lima apa lagi? Bukan dia tidak bisa ngaji, tetap dia bisa ngaji. Dia tahu hal-hal. Lebihnya bilang ya, deh, angkat semua mama, lawan ibu sebut yang cepat, mad yang khusyuk, ya udah semua masih buruk. Padahal. Dia tahu sudah ada ya. Cakap, dia punya, tapi dia tidak oh, ya. mau pakai. Makanya ini akhir zaman ya, akhir zaman luarannya ya, pentingnya ilmu ya, ilmu yang bisa diamalkan. Sudah tahu halal haram, lalu dinamilih gawir dia ya. dinamilih, berdirinya dengan lebih bagus ini yang salah ya. Orang yang sudah tahu punya ilmu atau punya dinamilih ngamalang dia ya. tahu nah halal haram kau nabi gosip menegangmu merantik dengan yang belum kau menegang lebih dengan berhobi jadi seketika ini sakit sedih kepalang pare nah dia punya ilmunya tapi ilmunya tidak dipakai sesuai pada tempatnya ya pakai menbeli hilangnya malah mau aduh sebelumnya jawab ya bahin masan orang yang berilmu kemudian tidak digunakan ilmunya sesuai dengan kapasitas keilmunya pada tempatnya maka orang-orang yang seperti itu, akan lebih awal disiksa ketimbang orang-orang yang meminta fakultas yang sudah tambah. Ini yang seperti itu. Surat tahu, sholat hukumnya apa, Ananda? Wajib, sembahyang asar pun diemunin. Sembahyang subuh pun Yang kira, Salah tidak, kalau terlambat. Sudah tahu soal hukumnya wajib. Ini pentingnya ilmu makanya belajar ilmu. Ya. Kemudian yang keempat, ini paling banyak pertanyaannya. Ya, yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amari min ainat wa Namun keberkahan. Ketika nanti pada hari kiamat kita dibangkitkan dari dalam kubur kita tidak seorang pun yang bisa melangkah sebelum selesai pertanyaan yang terakhir adalah tentang harta kekayaannya min ayna tasabahu eh bagi si ini beli deterjen tingkat kan kapan baju jilbab yang kamu pakai kamu dapatkan dari mana uang yang harus dimakan oleh suamimu didapatkan dari mana semuanya dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah min ayna tasabahu rok kapan mau bilang jelu wa fi ma apa ke mana uang itu kamu mana Wahki yang nyumpalannya di kotdpg mana-mana seri dua sisihkan untuk amal ya. Jadi dua tentang harta dua kali ditanya oleh Allah Dan mana kamu dapatkan harta itu dan kemana kamu manfaatkan harta itu. Nah ini yang pertama kali ingin saya sampaikan. Kemudian isi kedua untuk anda semua ya, anda khususnya. Kalau yang tadi untuk kita berselukuh ya bangsa salam, umur kurang-kurang mudah kita tergolong menjadi orang yang terbaik. Yang umur yang panjang kita gunakan untuk melakukan amal-amal yang Yang baik, kemudian apa dah? Ya, mari kita selalu menjaga diri kita supaya nanti tidak terjadi pada hari kiamat kita ditanya tentang itu tentang apa? tentang umur kita kita gunakan dengan baik kesehatan kita kita manfaatkan dengan baik ilmu yang kita gini kita amalkan dan mafarkan juga sesuai dengan posisi dan kapasitas dari bagian dan yang ketiga ketika kita dianugerahkan harta kekayaan oleh Allah SWT mari manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya nah, kemudian selanjutnya ini Ananda semua ya satu hal ya lawan tengo japang salam di ne barang batur salam di ya karena salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam ya akil hak kewajiban muslim setram alam muslim ya hak dan kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita yang beriman yang pertama adalah ila laki di pasar le malai ya, ya si pertama alam muntah berit ucapan salam sekarang saya tanya anda eh kalau berangkat ngaji berangkat ngaji ke TV ini salam gak sama ibu bapaknya salam pernah enggak lu ada apa kata doanya salam-salam wow. dah -salam. selesai ya yeah. ya yeah. enggak ada kesalahan cuman cium tangan doang terus sempur di sana. sering begitu ucapkan salam dia buat tangan cium tangan orang tua yang minta doa minimal orang tua ibu ibu baca Barallah fi dia lupa menciptakan ya setiap dia berangkat ngaji setiap dia berangkat sekolah salam karena disana adalah rahasia daripada kesuksesan kita ketika kita tunjukkan kebaktian kita dari doa lagi karena doa orang tua terutama ibu ya doa umi dan doa nabi ala umatnya doa ibu itu adalah seperti doa nabi dan anak umatnya tegakan eh, tidak bisa namun siapa saja sejale dengan doa yang maupun mau permohon jangan berdepan doa mem segala-galanya lupa asing, ya. good namanya ah jangan sampai begitu tahan maksud karena kalimat yang keluar dari hati orang tua itu adalah doa untuk do anaknya ya sering teriak yang ada kondisi lain yang dengerin nanti ya lalu Allah kamu boleh-boleh orang boleh-boleh karena tidak tahu kita orang tua Allah karena kerelaan orang tua intinya Allah adalah teriak orang tua tidak jadi jendela terutama dia ya, jadi ibu harus jaga hatinya baik baik ya. karena doa seorang ibu adalah berhadap anaknya bagikan doa anaknya dengan hati khidmat yang dikatakan kualitas doa dari kita seorang ibu nah, terutama juga sebagai anak jangan lupa ucapkan salam ya sama orang tua, orang tua, sebelum salaman sama orang tua jangan meragakkan diriku semua orang tua itu meredui kita, melepas kita dengan jawaban dan dua belah penampilan. Itu yang kita rasakan alhamdulillah, yang tahu kekuatan karena berkat doa daripada orang tua. Ya, para nasibnya keturunan Tuhan yang memang tahu bahwa hadis keturunan nama khatem. Ya, laman dekat sasana yang aman, yang hidup buruk, ini nanti yang kiri dengan percempat orang tua, lalu anak raja di pusat. Ya, apa tidak? Hebat. Hebat, tidak? hebat. Oh, Kita harus bangga. Ya, di walaupun orang tuaku tukang naik di kelapa, tukang alat tapi usahakan kita sebagai anak harus lebih baik dari orang tua, orang tua. Oke. Ya. Orangnya hebat sih lagi ya. Saya bukan keturunan tuan guru Ya keturunan tukang urut. Ya, barang dagang barang-barang semua. Lalu alhamdulillah anaknya jadi bos. Alhamdulillah wa ya. Artinya apa? Kita jangan pernah pesimis seperti kecil ya. Ketika ada alasan, Saya tidak punya uang, tidak punya tidak bisa sekolah, bukan alasan itu. Yang pertama kali kita tanamkan dalam diri kita apa sebagai seorang pelajar? Ala ikimaru lengkap belajar percaya dan yakin pada diri kita sendiri adalah sebagai rahasia daripada kesuksesan kita. Percaya. Yakin di, tahu jinahum, wabe. Menata wajinahum ini, orang belajar dimahami dengan Quran. Tidak bisa saya kurang, tidak bisa saya baca alquran. Gimana bisa baca Al-Qur'an? Buka alquran saja tidak pernah. Tapi berangkat dari pada keyakinan kita, al-yakinlah oh, itu bisa. Ya, keyakinan. Yeah. keyakinan itu artinya adalah percaya diri kita, merangkul semu, tahu yang bocor, nah, tahu sakit mulai dari mana, tahu bocor, puisi. Siapa ya, yang puisi tadi? Semuanya itu puisinya bagus, nyambungnya itu lucu juga ya. Bagus. Cuman mental yang perlu. Harus sering-sering. Ini adalah wadah yang sangat luar biasa. Harus dinikmati lah. Saya juga bisa berdiri seperti ini karena berada uh, di dunia atau mulai dari jemaah isip belajar pidato dalam tiang pidato, ek pertama kali dijulur jam perkeringatan diri bisa ambil bolak begini. Tapi anak-anak sekarang ini luar biasa, ya. Cuman apa? Kurang percaya diri saja. Kurang percaya diri. ya harus banyak baca buku, baca referensi yang banyak, memiliki percaya diri yang kuat. Jangan sampailah tayyabun kamilah. Jangan pernah putus asa di kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali yang harus dimiliki adalah percaya diri. Al-ya al-i'timad wa Ya, efeknya orang yang memiliki percaya diri dalam dirinya adalah insyaallah itu bahasa akan dalam hidupnya. Yang kedua, qu'az percaya diri itu adalah sebagai pondasi awal yang sangat kuat yang harus kita tanamkan. Bagaimana menanamkan dengan mereka untuk berkembang dan berkreasi, ya nanti dia, dia kuat dengan itu wah di sini, kalau mana dengan anak itu nanti nah, akan berbekas sampai kita besar. Karena itu yang saya katakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sebab kita yakin dan percaya diri, insya Allah maka kemajuan dan kegemilangan akan bisa kita layak dengan sempurna. Tentunya adalah dengan banyak belajar dan membaca diri Nah, ini ini. sekali lagi dan ingatkan mengucapkan salam kalau bisa ya ada ketika orang mengucapkan salam apabila kita diberikan suatu penghargaan penghormatan oleh seseorang pada Allah Subhanahu wa taala dalam firmannya pakai oh, yuk biasa salamnya maka balas dia dengan yang lebih baik. Pakai kata salam ini ya, ini yang dia belajar. Wassalamualaikum, assalamualaikum. Apa artinya? Eh mudah-mudahan selamat terrobo silakan membaca itu artinya mudah-mudahan sampah-sampah yang terrobo itu selamat kalau assalamualaikum harus pas kap memdakwah ikhuk ini pentingnya belajar taqwidh. Banyak orang ada masalah tapi salah. Salamnya tidak membuka selama hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggurnya Bapak Maulana Syekh. Akhir hayat beliau dulu tahun 9 tahun 80-an. Beliau Bapak Maulana Syekh pada hayat waktu itu tahun 80-an ngajar dengan bersalam 2 tahun keliling di sedasan Sumul Tergawa sampai-sampai pertandingan -sampai enggak berguna lagi tawanya tuan guru mandur sesalam doang isin pengajiannya ya padahal salam itu adalah fondasi yang sama kita apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan Allah adullukum ala al-shay ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya ya berkumpul di satu majelis apa kata Rasulullah kepada para sahabat ya Aisyah bi Allah adil tuh miliki anda pada bahasa santi miliki anda pada mau ajar sesuatu yang apabila kamu amalkan dia mau tak kamu saling mencintai Sali cinta mencintai saling sayang menyayangi tidak ada yang tidak kalian -kali. semua apa bahasa sahabat kalau mana ya Rasulullah Tentu ya Rasulullah, apa itu aja dengan kami ya Allah Supaya kami bisa terus mengamalkan dia Rasulullah mengatakan Lafsus salam wabarakatuh Terbatang ke dalamnya Ya, ketenangan dari bidang kalian Dengan cara bagaimana? supaya Allah akan salam Jangan, supaya kita mengucapkan salam Jadi kita kasih Ya, ini anak-anak berolongnya Ambilnya lamina pun demili anak itu dari kita dong Ya begitu ketemu sama anak, langsung dengan ucapkan salam anak kita begitu ucapkan salam tanpa apa-apa itu lebih halus assalamualaikum warahmatullahi <San -tikun> wabarakatuh itu dibiasakan oleh adalah anak insyaallah dengan cara itu anak itu juga menjadi salam Pendidikan awal, nilai yang lalu langsung ucapkan salam atau panggil dia dulu salam dulu oh, doa yang di otaknya minimal tidak mengatakan bahwa Allah mufid nah kalau tidak Lamunara amunda bedek maramase Maulana Syekh. Ara ara doana Ampataqilla amqata Allahu bi al-hasanah wa anallahu Allahu bil hikmah wa ja'al wal watan. Ini doanya Maulana Syekh ketika memanggang kepala anak setiap ada yang diturun Maulana baca doa itu. Apa artinya Ampataqilla Allahu Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuh besar Engkau dengan pertemuan yang baik. Waalaikumsalam, kita dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkanmu berbagai macam ilmu ilmu. Allah kita mengajarkanmu untuk bisa memahami dan membaca Al-Quran dan ilmu ilmu nikmat. Waalaikumsalam, Allah walaikumsalam, Allah walaikumsalam, Allah walaikumsalam, Allah walaikumsalam, Allah walaikumsalam, menjadikan menjadi anak yang bisa dan mampu taat kepada orang tua keluarga orang tuamu wa jalallahul ala dan menjadi anak yang berguna bagi agama, bagi alam dan manusia gitu bagi ya? orang nanti Ustaz bisa diajarkan sama ya ini ya. ya. atau bisa disebar atau kira siapa saja insyaallah itu akan melakukan di kita semua Nah, sama ini mungkin akan berdiam. Jadi, sekali lagi kepada ya. anda, anak Kalau bisa, alhamdulillah, dengan baca pasal-anak mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, usahakan apa salamnya? Jawabnya, Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, Wa maghfiradhu, Wa edwano. Lalu, dengan alhamdulillah, para alhamdulillah, ini hubungan dengan ini. Ya padahal Allah mana allah mengajarkan kita memerintahkan baiklah kau yakin betah yakin banyak biasa naminha kalau ada orang muda jawab dia dengan yang lagi banyak lagi kalau bisa itu itu beda ah dengan yang itu nama kainnya harus berbeda dimulai pelajin itu lebih terpuan mulai dari pencegah insyaallah supaya Allah berkah kita nah terima kasih mungkin okay, ini saja yang bisa dijawabkan kita Semana lalu ini karena situasi dan kondisi Namun kecil ini berlaku dari Allah Ini setengah jam sajalah Ini sudah jam 10 insyaallah nanti kalau ada waktu dan kesempatannya lain Buat kepada emoji Buat kepada emoji Kita pada saling bermasyarakat Untuk diri kita sendiri dan untuk kita bersama-sama Terima kasih dan mohon maaf atas segala kejalanan dan kekeliruan serta Adhan Allah maaf di wajib untuk menjumain Terima Husain pamorang warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada hari ini, mari kita sama-sama bersaudara A'udhubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa ala alihi wa Allahumma alfir lanaa dzunubanaa wa li muslimat al Allahumma 'ala Allahumma jannah wa اللهم ما رزقنا الذي نرتجي من حسنه الفلعه في رزق حسن توفينا على دينك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم علمنا ما وذكرنا ما نسينا وافهمنا ما لا نفهم زدنا علما وانقهنا بالصالحين وادخلنا الجنه مع الابر يا عزيز يا غفور يا رب العالمين Subhanahu ar wa ta'ala ta'ala ta'ala warahmatullahi ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala I'm gonna make you mine, baby. I'll take you to the top, and we'll be together forever. Don't you know that I'm crazy about you? I'm